Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jugala Channel official Kali ini saya menuju atau mau mengintip ya di acara ngaliwat ya di sungai atau cilongan sahabat ya untuk mengintip, mengintip ya yang ngaliwat adalah KPPC ya Komunitas pemuda pemudi Ciparai atau Barudak Ciparay ya. Dan di sini saya akan kesana untuk menelusuri. Lihat keseruannya pemuda Ciparai sahabat Oke terima kasih yang sudah menonton video kami ini Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Oke gas kun. Pada siang kali ini kita bersama di yaitu masih merayakan Sawal. Yang mana sawah kali ini dirayakan di Lewi Kopo, yaitu Lewi Cilongkange. Ya, Kau kasih air, kenapa airnya keruh karena malam hujan tidak turun-turun tidak berhenti, -berhenti guys Jadi kita mau berenang juga takut takutnya. Atau mau tinggi apa gimana airnya Soalnya menurun kita pasti berenang Oke okay. Tempat tempat, tempat tempat tempat tempat? Oh ada tomat guys, mantap sekali guys. ini orang bengilat, kalau jawa itu kere, baga, jual, jual, jual. Então, mari kita lihat tempat Oke, guys, sambil menikmati suasana.